Walaupun sudah ada hasil tes ekometrik dream talent, kamu tentu punya kualitas tersendiri yang tidak bisa dijelaskan oleh data. Nah, ini dia gunanya aspirations di mana kamu bisa mengekspresikan dirimu dan aspirasimu yang tidak ada di hasil tes atau resume. Intinya aspirations adalah di mana kamu bisa menjelaskan satu apa aja sih keahlian dan kelebihanmu, dua apa tipe budaya kerja dan kepemimpinan yang cocok denganmu, dan tiga apa aja mimpi, aspirasi dan tujuanmu di masa depan. Dari sisi HR, kamu dapat meningkatkan kesempatan untuk mendapat kerja yang kamu mau dengan melengkapi aspiration. Mengapa? Karena satu, recruiter dapat lebih mengenal kamu dengan lebih mendalam sebagai seorang individual, bukan hanya dari hasil tes atau resume. Kedua, recruiter tahu apa yang kamu inginkan dan bisa merekomendasikan posisi yang lebih cocok dengan kelebihan dan aspirasi kamu. Ketiga, recruiter dapat melihat usaha atau effort yang kamu keluarkan dalam mengisi aspiration dan tahu bahwa kamu adalah kandidat yang serius. Jadi tunggu apa lagi? Ayo isi aspirations kamu untuk kamu dari recruiter menemukan karir yang tepat untukmu.